Halo guys, jumpa lagi di channel InfoNiega Pada video kali ini, kita akan membahas tutorial bagaimana cara menghapus history tontonan youtube Bagi kalian yang mau battle jam tayang channel youtube Khususnya para youtuber pemula Langsung aja, yuk disimak Nah, jadi langkah pertama Buka aplikasi youtube kalian Setelah itu, klik pada profil kalian Yang terletak di atas kanan, lalu klik pada waktu tonton nah di disini saya memiliki rata-rata waktu tonton 3 menit setiap hari, dimana hari ini 2 menit, dalam 7 hari terakhir 18 menit nah, untuk menghapus history tontonan ini atau meng history tontonan youtube ini tinggal klik titik 3 di atas, lalu klik setelan Klik pada History dan Privasi dan hapus waktu tonton. Nah, kita refresh di sini waktu tontonnya sudah clear ya teman-teman. Untuk menghapus history pencarian atau penelusuran YouTube, boleh juga nih teman-teman. Teman-teman boleh tinggal klik titik tiga di atas lalu klik setelan klik pada history tontonan dan hapus penelusuran YouTube Oke okay, di sini pencarian atau penelusuran YouTube sudah klik Oke okay, teman-teman sampai di sini dulu Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.